Jadi sekarang ini aku mau buat rutinitas selama aku di karantina. Bitway pas tanggal berapa ya 8 atau 7 gitu. Aku tuh oh tanggal 4. Pokoknya hari Minggu. Jadi aku tuh kayak hmm, sakit, demam kayak gitu tapi masih bisa nyium. Pas tanggal 7 itu aku tuh udah nggak bisa ngerasain. Pas tanggal 8 aku dites nah aku positif ini hari ke 6 atau 7 jadi aku kayak udah reda sehat aja gitu ini rutinitas kali ini kali ini emang udah pernah nyoba <laughs> mungkin rutinitas nanti dimulai dari pagi deh kayaknya oke guys kalau misalnya kalian tuh kaget ngeliat aku kayak gini karena emang eh, aku tuh kayak, kayak gini gitu pada akun kayak fake kalau sekarang kalau sekarang aku itu habis sholat nih habis sholat nih Sholat aku mau baca Quran habis baca Quran langsung tidur. Dah, wajah aku. The way. Mm. <laughs> by the way, <laughs> by the way, wajah aku itu lagi kayak kering-kering gitu karena ini tuh mm, efek atau dampak dari si COVID-19 itu. Jadi bukan aku nggak ngurus ya, cuman emang kayak gini gitu. Keis. Okay. Wow. so guys keep on watching tahu gak? kanan kiri kanan kiri puter-puter jari kanan kanan kiri enak banget lagunya gila kayak kalah gitu papale papale itu kalah banget Di sini udah jam berapa ya? I don't know. Pokoknya ada di sini. Iya, aku minum vitamin ini. Baby, be, be there, love. Hello